Ronaldo Junior berhenti main di Eropa, kini gabung ke Akademi Sepak Bola Arab Saudi Sport 22. Anak Cristiano Ronaldo, Ronaldo Junior akan masuk ke Akademi Sepak Bola Arab Saudi. Ronaldo Junior sebelumnya keluar dari Akademi Real Madrid. Sebelumnya juga Ronaldo Junior keluar dari Akademi Manchester United dan Juventus. Ronaldo Junior masih berusia 12 tahun dan karir sepak bola anak-anaknya dihabiskan selalu bersama ayahnya. Disebutkan Ronaldo Junior akan bermain di level Akademi di negara timur tengah tersebut. Sebelumnya, Ronaldo Junior menghabiskan Terakhir mengenakan nomor punggung tujuh Sebagai crossback bersama Man United Dia juga tampil di tim muda Real Madrid Ronaldo Junior tahun 2022 yakni tanggal 31 Desember tahun 2022 atau sesaat sebelum jendela transfer musim dingin dibuka Al nassr mendapatkan pemain berusia 37 tahun itu secara gratis setelah Ronaldo berpisah dengan klub lamanya Manchester United medial November tahun 2022 kepindahan ini pun dirasa cukup mengagetkan sebab Ronaldo sendiri kasihkan dirinya masih ingin bermain di level teratas. Nahasnya, tak adanya minat dari klub-klub Eropa serta bayarannya yang setinggi langit membuat Ronaldo menerima pinangan Al nassr Siapa yang menyangka, kepindahan Ronaldo ke Al nassr ini memecahkan rekor tersendiri. Setelah ex Real Madrid itu disebut akan menerima bayaran fantastis, Ronaldo mendapat bayaran sebesar 200 juta euro 3,3 triliun rupiah per tahun dari Al Nasser yang otomatis membuatnya menjadi pemain dengan bayaran termahal sejagat sumber. Suara